So guys balik lagi bareng gua di Enter Molana di Game Arkana lagi ya di video kali ini kita lanjutkan lagi CC nya ya, yang itu yang map uh, transport hub by the way ini tadi gua nge-record ya tapi uh, apa memory panjang jadi berhenti sementara jadi otomatis gua ngulang lagi ya transport hub nah mapnya seperti ini oke okay, kita langsung saja dan operator yang gua gunakan ini dan terus kita ditambah Uh, ini ya ampun, deh rata-rata pakai skill tiganya. Oke, okay. okay, kita taruh ini di sini. Ya, mau gua lupa lagi loh. Ini masih skill satu lo pikir skill dua. ini kita taruh sinar di situ supaya apa? Snipernya kagak ngarah ke sana ya. enik enggak cu enik dulu tuh langsung satu hit okay, Barang ini kita harus taruh ini di sini ya. Eh. Hai, oh, sakit parah hampas parah entar ya masih ada masih tunggu gelombang berikutnya oke okay. masih santuy Nanti masih, nah, ini dia. saat nah, menghidupkan belum oh, jangan duduk. Oke, okay. tinggal temen Oke, okay, kita mungkin sudah boleh hidupkan ini. Ini dia yang terakhir. Oke, okay. oh my God, oh my God, jadi kotor ya, Ya, mati tuh, mati. Mighty boy, Oke, okay. okay, thanks ya. Yeah.